Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi teman-teman semuanya Semoga sehat selalu Untuk kali ini kita akan belajar tentang uh, tutorial dasar word ya uh, Pengenalan tentunya Oke, okay, langsung saja uh, Pengenalan langsung praktek maksudnya gitu ya Jadi, oke okay, baik saya akan perkenalkan dulu Uh, di sini saya menggunakan Word 2007. Teman-teman uh, bisa menggunakan Word 2013, 2010, ataupun 2019 dan 2016 terserah teman-teman. Intinya sama saja ya. Uh, di sini uh, tampilan Word seperti ini. Cara membuka Wordnya, di sini ketik Word atau menu setar menu biasanya uh, langsung cari Microsoft Office, cari yang Word ya. Microsoft Office Word 2007 Oke, okay, uh, akan terbuka seperti ini Kalau udah uh, terbuka seperti ini Sebelum teman-teman mengerjakan sesuatu atau mengerjakan apapun Kita terlebih dahulu menentukan kertasnya Jenis kertasnya yang akan kita pakai Misalkan nih, uh, saya contohkan Untuk men-setting jenis kertasnya Kita masuk ke page layout Kemudian di sini ada margin, orientation, size, kolom ya. Di sini kita pilih yang size. Kemudian eh, kita akan atur di sini, eh, misalkan 4 kita, kita ketik 4, eh, atau ukurannya 21 kali 29,7 ya. Atau eh, kertas letter ataupun legal. Tapi di sini saya akan berikan contoh di sini saya contohkan uh, custom ya artinya kita akan mengatur uh, ini sendiri uh, ukuran kertas sendiri jadi uh, untuk ukurannya ukuran kertasnya uh, kita atur di sini uh, size kemudian more paper size kita akan custom di sini ada paper di sini 21,59 biarkan karena kita menggunakan sentimeter uh, kemudian di sini heightnya kita menggunakan 29 cm Seperti ini ya Kita oke okay. 29,5 ya sepertinya. Kita oke okay. Nah ini sudah jadi 4 Misalkan nih uh, Kok uh, kita akan mengatur Kertas legal Pilih size Pilih di uh, Disini jangan legal ya Biasanya uh, kertas F4 F4 itu beda dengan legal ya F4 itu ukurannya enggak segini, cuma 1,5 kali uh, 3,5 bukan segitu ya Tapi ukurannya itu untuk uh, panjang ke bawahnya itu lebih pendek Jadi kalau teman-teman atur segini nanti pas ngeprint agak beda Oke okay? kita atur more size untuk uh, custom size di sini uh, diisi 33 ya Jika teman-teman menggunakan cm Tapi teman-teman jika teman-teman di sininya ada inci jika ingin merubahnya, teman-teman bisa uh, pergi ke file sini ini atau file kalau 2010 biasanya biasanya di sini file, kemudian di sini word option. Nah, kita akan setting ya. Setting sentimeternya. Kita akan cari advance, kita cari di sini yang menggunakan sentimeter. So measure its unit. Kita ganti misalkan di sini inci, gimana? Kita oke. Okay. Kemudian kita pilih more size lagi. Nah ini ukurannya sudah menggunakan inci ya, teman-teman seperti itu. Oke, ini sudah menggunakan inci, jadi tanda petik dua e, di belakang angka. Oke, kalau untuk mengganti cm lagi atau mm bagaimana? Sama saja dari file, what option, kemudian e, di sini advance, di sini ada show measure yang tadi kita bawain terus. Uh, di paling bawah di sini ada zoom measure in units of nah ini ganti cm kita klik oke OK. Oke okay, uh, di sini nanti akan tampil cm semua Nah untuk mengatur kertas F4 di sini uh, ukuran lebarnya 21,5 dikali tingginya 33 Atau teman-teman bisa searching di Google ya seperti ini Uh, ukuran ukuran kertas F4 uh, ukuran kertas gitu aja ya jadi ukuran kertas untuk ngoprint Oke okay, uh, sambil berjalan akan sambil saya jelaskan lanjut ya uh, sambil berjalan ini sambil searching karena jaringannya agak lemot jadi sambil uh, kita mengerjakan yang lain misalkan nih uh, kita di sini marginnya atau ukuran marginnya nih kita paper ya, misalkan kita membuat kertas F4 ya, jadi kalau F4 kan 33 atau legal kalau orang bilang. Cuman kalau legal yang di ukuran size defaultnya di sini, dia tidak sama, ukurannya uh, 21,59 2, atau 21,5 dikali 35, ini terlalu uh, kepanjangan. Oke, okay, makanya dari itu kita mau size, kita di sini atur menjadi 33 itu kalau dalam milimeter 330 ini 215 Oke setelah itu kita akan setting marginnya margin margin itu batas garis ya batas uh, antara sini ke sini ini ada garisnya ya kalau nggak ada garisnya kita bingung biasanya ada watch yang enggak ada garisnya nah, seperti ini jadi batas dari atas top ini, ini namanya top untuk left batas dari sini ke samping itu namanya uh, batas left. Oke, okay, margin left. Uh, margin right dari sini ke kanan. Dari rata kanan ini sampai kanan. Oke, okay, untuk untuk bottom sama saja ke bawah ya. Uh, itu margin. Kalau misalkan marginnya dikecilin, teman-teman uh, bisa ngelihat garis. Garis yang ini. Coba teman-teman lihat garis ini perbedaannya ya. Coba kita kecilin dulu. Caranya bisa langsung dari margin, custom margin, atau dari size more paper kemudian margin. Nah, di sini teman-teman misalkan nih saya akan membuat di sini 1 cm. Oke, okay, yang lain kita biarkan. Yang atas ya, top ini atas bagian atas ini kita oke. Okay. Nah, dia akan ke atas. Misalkan lagi kita nih kurang percaya tambah lagi nih bagian samping sebelah kiri kita akan buat satu juga. Nah, nah, dia akan melebar ke kiri kanan tetap ya. Yang bawah juga tetap. Nah itu namanya margin, ya namanya margin. Kok oh, kak tepatku kok gak ada garisnya ya? Garisnya ini kok gimana ya? Kok gak ada garisnya ya? Gimana cara nambahin garis? Oke okay, kita langsung saja kita tambahin garis lewat file kemudian what option di sini kita cari advance. Nah kita cari di sini show text bundaris. Cari aja show text bundaris nah kita checklistnya dihilangkan coba ya ini garisnya akan hilang kita coba dulu kalau nggak percaya kita coba dulu oke nah seperti ini uh, akan hilang nah makanya kalau udah ngatur margin seperti ini ini uh, kita tinggal lihat kursornya di mana aktif nah ini kursornya ya kursornya di mana uh, nah misalkan kita ketikkan oh di sini nah, seperti itu oke uh, coba kita munculin lagi kak garisnya gak muncul nih munculin lagi yuk Uh, what option? Kemudian kita add, pilih show, text, bundaris. Oke, okay. kita centang lagi, kita oke, okay, dan dia akan menampilkan seperti ini. Oke okay, ya, itu pengaturan tadi, pengaturan kertasnya seperti itu. <tuh> nah, seperti ini. Uh, uh, misalkan sini saya buat dua, sini buat left buat tiga, kemudian ini buat dua. Ini right-nya bottom buat dua, oke okay, seperti ini. Nah ini udah buat nanti. Oke okay, setelah itu kita akan mengatur uh, apa ya namanya? Uh, setelah mengatur kertas sudah tadi, kita akan mengatur nah mengatur kertas seperti ini nih. Ya misalkan kita akan membuat ukuran A2, berarti 42 42 dikali 59,4. 42 dikali 59,4. Di sini 42 widthnya dikali 59 59,4. Ya, ada yang menggunakan titik, ada yang menggunakan koma. Nah, ini menggunakan titik ya. E, kita enggak menggunakan koma kalau dalam komputer kita menggunakan titik. Oke, 59,4. Nah, Oh, 59,5 59,59 aja coba hmm, Coba kita disarankan apa dari quote nya Oh the measurement must be 0,26 Sampai 55 Oke, okay, quote nya Sampai 55 ya ini ya 55 Nah seperti ini, or margin set Of printable are or fixed, oke. Okay. Nah seperti ini ya, jatuhnya nanti seperti ini. Oh. Oke, okay. uh, ini pengenalan pertama. Kemudian kita ya, setelah pengaturan kertas, saya juga akan memperkenalkan yang ada di sini ya. Uh, ini seharusnya dari awal tadi ya. Uh, yang pertama nih. Oke okay, uh, mungkin ini pembahasan berikutnya ya uh, tersendiri oke okay, mungkin itu saja tutorial dari saya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye semoga bermanfaat.